Sayang, kamu aku cinta. Kamu, Tuhan, tolong satukanlah kita. Kau malaikat tabur sayap yang aku cinta. Kau malaikat yang selalu menerangiku. Aku sayang. Kamu, Tuhan, tolong satukanlah kita. Tuhan, tolong satukanlah kita.